masih banyak orang yang kopinya masih di sini di warung. Yuk. Masih merokok. Bentar, pak. Mangga, Bosan. Kayaknya sudah nggak ada malu itu di hadapan Allah itu. Ya. Di ngangkat tangan Allahu Akbar nit masjid, Allahu Akbar. Tapi berat ngangkat tangan takbir Allahu Akbar hampang keneh ngangkat PS 25 kilo tahu 25 kilo mau peles Oh langsung Oh langsung Iya madatang tuhur Allah wakbar berat datang maghrib Allah wakbar berat datang subuh makomo molor berat kene pak Allah Inna halakabi ternyata pak mualingit musibah di alam dunia ya maka terus terusan musibah datang menghantam seluruh kepesol pelosok nampaknya jelma najiin ter salobar nomor kedua loba jelma nulingalkan ibadah sok Solat. La 아기나 illallah, la illallah, la illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu Wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa salli mabarik wa azimah Ala sayyidina muhammadin wa alali sayyidina muhammad amma ba'du Ayuhal hadiruna walhadirat Ittaqullaha haqa tuqatihi walatamutunna illa wa antumuslimun Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Bini Matillah Wabirohmatillah Wabikudratillah Kita semua Bisa bertemu Bertatap muka lagi Berkumpul bersama di tempat yang mulia ini Yaitu Untuk mencari Keriduan Allah Untuk mencari rahmat Allah Untuk Mendapatkan suatu ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga dan senantiasa ibu bapak semuanya yang hadir pada kesempatan ini menjadi, Mendapatkan hidayah inayah magfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk keluarganya para sahabat para tabiin atba tabiin sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir semoga dan senantiasa kita semua wabil khusus yang nampak hadir di tempat yang mulia ini yang kita cintai ini yaitu Masjid Al-Arif Semoga dan senantiasa kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumaj jahwal hisab. Amin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapa hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sesanya kita kemarin yaitu mengenai ayat wasa'inu -sa bis sabri was salah Wa la illa alal namun supaya lebih kita mendapatkan Barakah lagi kita baca lagi bersama-sama rajim <tuh> <tuh> <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita baca. Wastaeenu bis sabri wa wa inna la khamiratun Al-Fatihim wa annahum ilaihi ra ji'aun. Wa sta'inu bisabri dan mintalah tolong dengan kesabaran. Wa sholati dan melaksanakan sholat. Wa innaha dan sesungguhnya solat ini Atau wa innaha dan sesungguhnya yang demikian Eta la kabirotun yakti berat Beratnya teberat sekali Illa alal khashin terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk Alladzina yadununa Yaitu orang-orang yang meyakinkan annahum mulaku robbihim, mereka akan bertemu dengan robbnya. annahum mulaku robbihim, mereka meyakinkan akan ada pertemuan dengan Robnya. wa annahum ilaihi roji'un, dan mereka meyakinkan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ibu bapa hadirin <coughs> kaum muslimin mustamiin mustamiat rahimakumullah Allah menyeru dan menyuruh hakikatnya kepada seluruh hamba-Nya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini yaitu wasta'inu bis sabri was dan mintalah tolong dengan kesabaran dan melaksanakan sholat. Jadi di dunia ini adalah dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Tidak ada seorang pun makhluk yang tidak mendapatkan ujian dan cobaan. Baik itu kalangan para nabi, para anbiya, para rasul para awliya, para ulama ul-amilin wa sampai kepada kita semua, ini pasti mendapatkan suatu ujian dan cobaan. Apalagi Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa ketika Allah akan mengangkat seseorang menjadi hambanya, Ketika Allah akan memberikan rahmatnya, ketika Allah akan mengangkat harkat derajatnya seseorang, ibtalahum. Tentunya Allah akan mendatangkan sebuah ujian, sebuah tantangan bagi orang itu. Kalaulah bisa melewati tantangannya, bisa menanggulangi, mengantisipasi segala ujian dengan baik. Ya Maka Allah akan mengangkat Harkat darajat orang itu Allah akan memberikan Sesuatu yang Allah kehendaki Ya Apa itu yang Bentuknya tahta Apa itu yang bentuknya harta Apa itu yang bentuknya Materi, kedudukan Dan lain sebagainya Apabila orang itu akan diangkat oleh Allah Maka Allah akan uji Dulu, dulu. Jadi artinya tidak semena-mena Allah mengangkat seseorang langsung diangkat menjadikan tinggi, menjadikan berharga, menjadikan istimewa, tidak tetapi kita ini harus melalui step by step tangga demi tangga ujian demi ujian, godaan demi godaan, rintangan demi rintangan setelah kita mendapatkan dan melalui rintangan dan rintangan baru kita akan mendapatkan sebuah honor yang besar sebuah ujroh yang besar dari Allah Subhanahu Taala makanya kalau kita selama ini enak-enak banget nggak pernah diuji oleh Allah kita harus curiga pak <coughs> curiga kita Kenapa sih enak banget sakit enggak pernah anak semua semuanya pada lulus mulus syukurin sebagainya enggak ada kerumitan enggak ada kesulitan apa ini ya Allah ini seperti akan mengabaikannya <coughs> Apa yang mengabaikannya, ingat-ingat bahawa semuanya adalah ujian apa yang bentuk sayyat atau yang bentuk hasa-hasanat. Mungkin kita pada kesempatan ini, di bulan ini, di tahun ini, kita sedang mendapatkan ujian yang bentuknya hasanat. Ya, bentuknya kebaik. Baikkan murah rezekinya murah sandangnya, murah pangannya, sehat walafiat, anak-anak soleh semuanya. Ini juga ujian dari Allah, ya bukan hanya bentuk yang kesulitan kerumitan saja kerugian saja bukan ini mungkin Allah menguji kepada kita ini melalui kemudah-kemudahan nah ada lagi yang diuji dengan apa kesulitan adalah yang diuji dengan kerugian dari kantor kita di PHK anak kita sakit istri kita ini apa ngadak-ngadak tidak ses, tidak serasi ya uang sulit, ekonomi dipersempit, umpama ini hakikatnya oleh Allah, ini ada yang bentuk ujian seperti itu. kira kira kita milih mana, Pak? Apa milih say'at, apa milih hasanat? Apa kita mending diuji dengan kebahagiaan, apa kita diuji dengan kesengsaraan? Kira-kira, hmm, banyak. -kira ujian ini harus ada, Pak? Harus ada ujian ini. Ketika Bapak ini diuji dengan segala kebaikan, ujian semuanya, jangan sombong kalau sombong berarti kita tidak lulus ujinya ya lalu kemudian kalau kita lagi banyak apa-apa sehingga lupa masjid ya ini kalau kita diuji dengan uang satu miliar uji dengan uang satu <laughs> miliar tadi sore ada yang ngasih satu miliar padahal udah dari pagi ingin ikut ngaji tapi pas asar kita ada yang ngasih uang dengan besar-besar atulah 100 juta pikiran berubah enggak pikiran berubah enggak kurang iman pasti berubah Pak ya anggap sebuah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dikasihannya dari pagi ingin kita melakukan majelis talim hadir di majelis talim ternyata Allah menguji dengan uang Allah uji dengan pekerjaan sehingga tidak kelihatan lagi rahmat Allah tidak kelihatan lagi pintu masjid yang ada hanya apa uang padahal itu uji uangnya boleh ambil, uangnya simpan dulu, niatnya pastikan dulu, ikut ngaji dulu, baca Qur'an dulu, sholat dulu, baru selesai itu membicarakan harus beli apa dengan uang ini jangan kita ketika terima uang langsung sibuk otak ini, mikirannya, mau besar baru, apalagi, <tuh> ya kalau lagi pegang uang, pastinya bukan bukan pikiran, bukan kemasin, ngelayang itu, ya, bukan, maka kemarin ada yang WA sama saya, kenapa Pak Ustaz mau nanya? Yang aktif di masjid itu biasa-biasanya ekonominya menengah ke bawah. Betul nggak kira-kira? Ya hiji-hijilah ada yang menengah ke atas, banyak yang menengah ke bawah. kok Bapak tahu? Iya dari kenceng cenataunya <laughs> dari kenceng majargana tahunnya dari kenceng ya iya mungkin dari kenceng mungkin dari penampilan enggak jauh lah kita lingkungan kita ini enggak yang penghasilannya 10 juta ke atas itu yang enggak tahu ya nih. jadi kalau kita diberikan uang yang banyak mungkin kita akan lupa pintu mas Nah, kita kembali kepada ayat apabila Allah menguji dan mencoba kita baik itu yang bentuknya hasanat ataupun bentuknya sayat baik yang enak ataupun yang tidak enak maka kita kembali wasta'inu bissoberi pasalah kembali dua moda Allah yaitu pertama kita dengan so Sobar, sobarlah kita kalau diuji kita ini ujian dari Allah minta tolong sama Allah dengan kesabaran. sabaran. Yang kedua gue dengan shol, sholat tuh. Maka kita ini sobar shol, sholat. Jadi sholat ini sebagian dari shol, sobar. Tah ngaji ini merupakan bagian dari shol, Bapak-bapak ini sudah termasuk orang-orang yang sabar pak. Nusabar mah lain ukur di bere lewih rizki na keku Allah diburuhanana ibu inna alloha ma'assobirin sesungguhnya orang-orang yang sobar itu selalu akan disertai Allah Cik ibu mending di duit tapi dipikang ewa atau nabi mending di barengan berijing duit Jawab dulu mending di barengan berijing dikasih uang kayaan itu teh ya ya kan ada yang ngasih uang, tanya so ngasih uang, tapi diusir, nggak enak kan? Enak, Inna Allah maasobirin disertai dengan Allah ke masjid serta Allah ke rumah serta Allah ke kantor serta Allah disertai dengan Allah maut celaka pun sama Allah akan ditolong, karena bersama Allah tuan. Ya makanya kita semuanya hadir di pengajian ini adalah salah satu tanda sobar semuanya, itu ya, kan sah? asabar ah, we entarlah, bentar lagi juga selesai. Isa datang, nggak akan lama sih, nggak akan semalaman di masjid. Enggak, sabar, ratu sabar. tak nah, dengan kesabaran ini, karena ini apa ya yang disebut dengan solat dan sobar ini, salah satu amal yang tidak pakai modal tapi sulit ya. ya apa ya? Tak pakai modal, tapi jarang orang yang kebedag, jarang pak sobar ini. Akibat orang kekurangan ekonomi, banyak ibu-ibu yang menggugat cerai, ibu. Maaf bu ya. Sampai saya ngobrol sama orang yang di bidangnya tiga bulan, enam bulan selama covid selama tiga bulan ada 750 perempuan, itu yang tercatat, itu yang tercatat, belum yang bubar nggak pugu, yang tercatat itu di pengadilan itu sampai 750 sementiba bulan, kenapa? karena itu akibat covid -19 yang tadinya penghasilannya besar menjadi sedikit yang tadinya kerja menjadi tidak kerja kerja yang tadinya jualannya lumayan menjadi enggak ada penghasilan nah istrinya kurang wasta inu pak tidak tahu apa artinya harus sombar bertahan ya Pak ya di rumah tangga akhirnya minta cerai gugat ke pengadilan daripada begini udah aja bubarkan lah Urang masing-masing ini kalau di sini memang nggak ada saya juga bukan tetangga di tetangga nggak ada ternyata di pengadilan itu banyak perempuan-perempuan yang ngaju itu mengapa mengajukan cer cerai? Kenapa? Karena tidak sok, sabar bu, sabarlah sedikitlah Allah sedang menguji kita, sabarlah sebentar Allah dengan menguji kita dengan apa-apa dengan adanya musibah penyakit corona, ya bu, ya mudah-mudahan Allah segera mengangkatnya ya kalau memang ada dengan isu-isu sekarang ada yang nakal ada gini mudah-mudahan Allah membukakan yang nakal kalau memang ada yang nakal apa ya kalau memang ada yang nak ada yang nakal semoga Allah mengapa membukakan pintu hatinya ya pintu hatinya supaya yang nakal menjadikan iman ya yang nakal pun supaya mengerti nih itu kan negara ini sudah Mungkin banyak mengeluarkan apa sumbangan-sumbangan. Yo, ada BLT, ada B, apa? BKG, ada B, apa lagi? Mas? Hah? BUMKM, ada apa lagi? Hah? Wah, uangnya uangnya wating ke pemerintah ke, ternyata gini, keluar. Ngan, kurangnya merendah sih, berarti kebagian gitu. Ha nah, itu tetan itu sok amek tanu sahata te badar kebahagiaan Ya itu, itu, itu, itu, itu, itu, yeah, itu karunya nantinya banyak ba banyak sekali ba. Ya oh, orang yang kebahagiaan ya enggak kebahagiaan serumah enggak kebahagiaan. Yang kebahagiaan tiga rumah ada tiga rumah kebahagiaan semuanya. Hm? Atu karunya nih di TV karunya ya Allah ya Pak. Dari yang covid, Pak, covid ini bukan bukan cerita pasti nggak tahu hoax atau apa. Kemarin saya ngobrol sama tetangga saya, penyakitnya jantung. Penyakitnya jantung, ini ngobrol Pak, obrol, obrol Pak ya. Ini jantung, gimana jantung? Ya, ini bapak saya, celah penyakitnya jantung. Saya ditawarin, udah ada Pak, cena. Karena ini jantung kalau dioperasi, jadi mahal harganya. Ya, jadi bisa 15 juta, Pak itu kan dioperasi jantung ditawarin sama pihak rumah sakit udah aja copy -kan aja supaya gratis di supaya gerak mikirkan penyakit jantung masa jauh dengan penyakit copy gitu kan penyakit jantung di supaya gerak gratis ada yang seperti kalau memang ada semoga orang seperti itu dibuka hatinya ya gitu aja enggak boleh curiga dan sebagainya kalau memang ada semoga dicu apa di, di apa dibukakan hati hatinya. Jadi nantinya satu covid kan berapa itu, tuh Pak Errol, kalau nggak salah 35 jutanya. Kalau nggak salah 135 juta. Satu covid kan. Jadi satu orang yang dipositifkan covid itu 35 juta, kalau dua COVID, kalau tidak COVID, kalau empat COVID kan banyak jadi kalau orang ini cuman satu kali ngelola ke rumah sakit penyakitnya jantung di COVID kan keluar 35 juta kan lumayan mungkin Nanda oknum tak? kalau seandainya kita doakan semuanya di masjid ini doakan ya bayah, Sebab jangan kita ini ya Allah ya karim sekarang ini sebetulnya perlu nutrisi, bukan perlu-perlu amat masker masker dibagi nutrisi, enggak ya kan? Masker kita ditutupi, makan yang asin terus. Hmm? Gimana? Ini pakai masker, jijik kurang, ya gimana? Ya saya menerima saya ini kan, ada apa, maskernya dibagi. Ini pajah minum nih, apa nih, ada, apa, vitamin. Apa minum Pak, vitamin? Kemarin dari Ridwan Kamil, vitaminnya nggak tahu kemana, superminnya yang disantap sampai habis vitaminnya nggak tahu atau tahu dimakan itu yang jelas itu vitaminnya nutrisinya yang paling penting pak ya supaya kuat apa imun imunnya kuat imannya juga ku kuat kan kita imun dan iman penting pisah nah ini membangun iman kita ulama ini harus membangun iman kita menyemangati hidup ini so, semangati hidup dengan apa dengan sabar yang kedua kalau kita ingin selesai dari musibah-musibah yang Allah turunkan di muka bumi ini, ini merupakan musibah apa? dengan salat. So salat semuanya. Kalau salat itu kalau istilah bahasa Lugowi, salat itu mutlak doa. Artinya secara lugawi mas, salat itu berdoa berdoa jadi dimanapun kita sedang berdoa secara lugowi itu sedang sholat artinya sedang silah sedang apa istilahnya munajat sedang berbisik-bisik dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi dimanapun dan kapanpun kita umat jangan apa lupa sama Allah memohon dan berdoa di rumah di masjid di kantor di jalan dengan keadaan seperti ini harus lebih dekat dengan Allah dekat dengan Allah dengan usai sholat yang kedua yang disebut dengan sholat secara syari kalau sholat secara syari ini sholat secara apa muktahatun bitakbir takbir wa muktaamatun bit taslim itu sholat secara syari pak apa artinya mubtatahatun hmm, solat ini yang dimulai dengan membaca takbir Allah huak itu mulai solat ya sebelum itu bukan solat ya mau tangannya gimana mau gimana itu bukan di luar so itu meterserah terserah asal jangan Jogel aja mungkin ya, saya <laughs> yang tidak pantas aja ya, tidak pantas mau betulin sajadah dulu, mau betulin sorban dulu, mau betulin ini. Silahkan, nah mulai sholat jangan harus disiplin. Allah, Akbar Takbirnya ada yang sampai di sini, ada yang sampai di sini, ada yang begini. Ya, macam-macam kan, yang penting kita ini takbir, mengangkat dua tang. Tangan ini takbir tangan ini sungguh kabil sungguh berat sekali. Ya. Tes. Lalu wa muhtatamatun bitaslim dan akhirnya membaca sal salam-salam salam namanya salam yang pertama, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak Salamnya yang pertama selesaian, ya udah selesai pak. Assalamualaikum pulang beres sholatnya, ya nggak lagu salam. Yang kedua itu sunnah. Jadi ditutup dengan baca salam yang pertama, yang kedua hukumnya sunnah. sunah. Jadi yang tidak dibaca juga nggak apa-apa, nggak cuman nggak enak sudah biasa, kan? Jadi kita yang wajibnya punya, yang sunatnya kita dapat dapat. Assalamualaikum, assalamualaikum itu selesai dari situ. Assalamualaikum, assalamualaikum. mau bapa usap ini, itu sudah di luar sholat. mau bahasa usap ini, itu sudah di luar so, sholat. ya kan? makanya kita jangan ribut-ribut tentang urusan apa mau apa mau usap mau enggak itu sudah so, sholat. makanya ada sebetulnya, mengg ada yang tidak sama. Yang namanya sholat seperti itu solat eh, diawali dengan baca takbir, diakhiri dengan baca sa salam. Di luar itu semuanya bukan sok. Sholat. mau miri dan dulu silahkan, mau tidak silahkan. Ya, kan? mau wiridannya apa baca dikirnya Allah Allah Allah di tempat atau di masjid mangga ya mau saya madak punya kerjaan mau jalan saja sambil dikir Allah Allah Allah sambil jalan eh, launan we no, tong tarik teung bisi fajarkeun dianggap nu yeun ya, launan dinahati enggak apa-apa disirkan sampai rumah beres Pak enggak harus tudam di masjid Datang di rumah ada tukang sablon buka sablonnya, buka tukang jahit buka jahitnya sambil jahit sambil nerusin apas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah di hati. Subhanallah, subhanallah. Itu kok kan lebih bagus, ya kan? Itu di luar salat. Maka kalau di luar salat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzukurullaha dzikran katsira. Dudur salat Wah orang-orang yang beriman berdikilah, ya, semuanya berdikilah dikron kasiro dengan dikir yang sebanyak banyaknya, enggak dibatas, ya dikron kasiro yang sebanyak banyaknya singlobak pak dikir teh, dah Allah oge maparinan rezki nage Bapak jangankan rezeki materi, ibu saya pikirkan, saya rasakan, saya diberikan apa bisa menghirup udara saja. Saya ngobrol sama ahlinya, kalau satu kali nyedot umpamanya bapak 10 ribu aja dengan harga 10.000 ribu sekali ngareng hab. 10 ribuan. Urang ayo nanti isuk lepikan kamagrib sabar 10 kali ngareng sabar kali ngareng Ayat 100 kali, ah, langkung, mas ada enggak Lebih, atau hitung aja lah kena dina 100 kali kali 10 jadi seberapa, ah, satu juta nah bisa jutaan gitu lebih lebih daripada 10 10.000 ribu umpama, umpama, berapa puluh, kalikan 200 atau lebih 2000 kali ngareng apa kita harus bisa membayar seharinya sakit itu bisa membayar kira-kira orang 15 juta sapoeh Ya Allah, Ya Karim Ini harus dibayar sama Allah Mata harus dibayar, telinga harus dibayar Gerak ini harus dibayar kepada Allah Kalau harus dibayar dengan materi Semuanya tidak akan bisa membayarnya Pak. Minta sama Allah Terima kasih harus bersyukur Matamu pakai baca Al-Quran Telingamu pakai mendengarkan Al-Quran Mendengarkan ceramah dan sebagainya Lisanmu bacanya baca, -baca Al-Qur'an pakai memberikan tausiah memberikan kata-kata yang indah dan enak itu syukurnya nggak harus dibayar dengan materi ngancuman susah sulit ya apa pengawasan pak pengawasan teh pengawasan apa pengawasan tehnya ayah harga hargaan harus Mata mahal pengawasan ya mas dimana mana aja. Panggaosan, lamun cendera di sana mah, bukan panggaosan, dia disebut tadi pangajian. Pangajian tadi orang tsunami di, diambil dari ketap ajenan, ngajenan, berarti ayat ajenan, ayah ajenan ajenante ayat hargaan. Tapi pengajian di mana mana itu adalah pangajian, tadi adalah ayat ajenan, mahal harganya di hadapan Allah. Makanya kalau orang selesai pengajian keluar dan bubar pengajian, orang itu akan Mahal di hadapan Allah, Pak berharga di hadapan Allah. Walaupun di hadapan manusia tidak ada apa-apanya, tetapi yakin bapak ibu semuanya setiap minggu keluar dari pengajian ini, insya Allah harkat taraf menjadi bertingkat tinggi, mahal di hadapan Allah. Nanti tunggu di akhirat Pak pahalanya. Jangan sekarang dong. Kalau sekarang dikasihkan cuma ah berapa kata Allah? bukan kemudahan mungkin hidup. Makan enak sehat kalau di dunia mah tapi pak di akhirat ya Rasul ini memberikan standar 63 tahun kalau yang hadir di sini sudah 60 kan cuma 3 tahun lagi <laughs> Ya umpamanya gitu kan yang umurnya sudah 63 ya apalagi udah sama rasul udah punya bonus 23 tahun Nggak ada sekarang ini sulit mencari orang yang umurnya 90 juga sulit pak apalagi serak puluh meninggal 75 meninggal kemarin mah menurun genap lima 55 50 45 Aduh memang marah -mar -mar udah-udah meninggal. ya Allah ya Kari mungkin saya besok atau lusa mungkin saya tahun depan atau tahun depan pokoknya mah nggak akan nyampe 100 tahun umur kalau kita ah Paling saya 20 puluh tahun, dua eh. tahun itu Pak sekejap mata. Alas, ya Allah, ya Karim, kalau umur, aina umur ini kita disia-siakan. Apa sudah punya? Apa kita ini kembali kepada Allah? Makanya di sini minta tolonglah dengan kesabaran, minta tolonglah dengan sok. Sholat, lanjutkan. Innaha la Sesungguhnya yang namanya sholat yang demikian sabar dengan sholat itu la yakti ber... berat bu. Sobar teh berat. Ya, berat. Orang yang sobar teh diledek batur hangat amek hesek sobar Dihina batur hangat orang teh emosi hesek ya. so, sobar Ya, sok sobar yang sholat hesek. Sholat ya Teh nuhadiria ya Allah ya karim ya rahman ya rahim berat ibu nanatakan ramun ibu tiditu, tidi tu tigaang tidi lempangkan dia pasim kuring menjalan tidi tu gantili dihitung ayat j dua tulu opat lima genap tujuh ayah ya pa dua puluh mah nul lagi apa padahal udah saya saat pergi dari rumah sini tapi di sini lagi koma berarti udah kesempatan udah hampir tertutup saat maghrib tapi masih banyak orang yang kopinya masih di sini di warung ya merokok pun tanpa mangga bosan kayaknya sudah enggak ada malu itu di hadapan Allah itu ya Pira piring tangan Allahu Akbar nikah Masjid Allahu Akbar Tetapi tapi berat ngangkat tangan takbir Allahu Akbar hampang keneh ngangkat PS 25 kilo setan. 25 km, oh langsung, oh langsung. Iyamah datang duhur Allahu Akbar berat, datang maghrib Allahu Akbar berat, datang subuh makomoh, molor berat, kereh ya Allah. Inna halakabiratun, ternyata, pak, mualengit atau musibah di alam dunia. Ya, bakal terus-terusan musibah datang menghantam seluruh ke-pesor-pelosok. Namun sahabatnya, nah, jelmana hijih tersalobar. Nomor kedua, loba jelma nuningalkan ibadah sok. Sholat, ramun kabe, gester syarlat, madunya dihancurkan bener pak. Namun sebabnya nusaroleh, ma bapa, mual apal kia, rasul, mual, mual apal kia, manusaroleh, ma. Namun sebabnya sebelum nanti datangnya Allah menghancurkan dunia ini, dunia yang kita cintai ini, Allah ini akan mendatangkan suatu angin surga lah, kalau kata Alis Mujanggama, angin surga nanti akan diisap sama orang-orang yang soleh, ya. Pak DKM yang saleh, itu kan semuanya Pak Haji yang saleh semuanya ini meninggal satu satu satu satu satu. Nah nanti ini akhirnya masjid terlantar Pak nggak ada satu pun yang pergi ke masjid. Nggak ada yang sholat di mana-mana tempat judi, mabuk, miras, main perempuan dan sebagainya semuanya maksiat setiap pelosok. Nah di situ terjadinya kiamah sudah tidak ada yang saleh sama sekali di dunia ini. Jikalau tak karunya atau ayat Nusalehma, sabab idzul jilatisaah, apabila sudah digonjelangkan alam dunia, Nukuna apa? Nunangkib orok ngagu orokna, nuhamil mudak ngajak nadek naonteh, nadek nadek keluar orokna, teras? Anu rambutna hitam nadek nadek menjadi putih. Ini saking apa? Saking ruas, saruas ruas, saking ruas berubah semuanya, berubah semuanya. Ini anak dipegang saking rubas langsung. Tidak hamil saking rewasnya langsung. Nggak kebidaan dulu langsung babar hari Nah ini kiamah pak. Ah, bayangkan pak, dunia agama gunung ngerapung planet-planet bertabrakan di atas. Banjir, tsunami, berledak di sana, orang menjerit, kejeritan, semuanya satu dunia tumpak semuanya. Enggak kebayang pak, tsunami di Aceh juga dulu lihat filmnya, oh ngeri sekali. Apalagi kalau ini satu dunia, pak, langsung dihancurkan. Mata orang-orang yang iman, yang soleh, sudah satu-satu dipindahkan oleh Allah. Saya punya guru mengumpamakan kiamah, yang kiamah itu seperti kita punya kolam di kolam itu kan ada banyak ikan ya ada banyak ikan di kolam itu ada mujair, ada lukmas ada ini ada itu kita paling disayangi apa lukmas lukmas maini pala paling dulu bakal lukmas langsung diangkat dipindahin kemana ke tempat yang airnya bening yang ada apa ngalir airnya yang baik-baik pas -baik. ini ada ular langsung di ada koyok langsung di Hah, kacang e do poine kapir. Wah, saya ini munafik. Wah, langsung we degejretan gitu kiamat teh Ya mah teh, te. cik urang milih sampai kiamat moal. Allahu akbar, wa inna ilaihi raji'un. Itu Pak, yakni lakabiratun. Bukan nenes kalau yang tidak salat teh khawatos banyak. Khawatos hmm, ya Allah, ustino aku. Padahal teh make modal teh kudu mayar Ya, tak kudu canceling kudu asal naik salat, mau sajadah, mau sarung, sejuk sujud pok salat ngarendah ti istentrem hate teh bari di masjid. Ya, diis ngarenahke. Allahu akbar. Nah, ya ternyata banyak orang yang transaksi masih transaksi yang jualan, yang jalan, yang ngetem, yang apa, yang di pasar. Ya Allah, kalau aulia-aulia Allah Bapak longsor kelihatannya hakikatnya manusia sudah berubah warna menjadi monyet tungkul kabehanane. Lamun dibukakan hijab ku Allah. Eta jelma anu soleh. Ningali jelma di akhir zaman. Lobak banget nate lain banget jelma. Tapi banget maunya tungkul. Kuma karakter-karakter nah hewan. Ayah nuka tinggalin nateh siga. Babi adus kalatina tinggalin nateh. Ayah nusiga doma dan sebagainya. Itu karakter-karakter manusia. Itu seperti hewan. Maka Allah. Oh ini seperti hewan wajahnya. Di akhirat seperti itu. Naudzubillah bilah, lah kabi Illa ya. alal khasiin terkecuali orang-orang yang husu. Nukumah apa husu teh? Nenek ulama mengatakan bahawa husu itu yang pertama orang yang muhbitin, orang yang pasrah, sumerah diri kepada Allah itu husu. Yang kedua orang yang takut sama Allah yang kemudian orang yang membutuhkan Allah itu orang yang husuk. jadi orang-orang yang seperti itu mah menghadapi sholat itu dan sobar itu tidak terlalu berat tidak terlalu berat karena ada dorongan dalam hati saya butuh Allah saya percaya sama Allah saya tidak bisa tidak ada daya dan upaya terkecuali saya digerakkan oleh Allah Oh diundang sholatnya mau mudah Pak mungkin bapak-bapak ini Ya, mau sholatnya, kenapa? Karena ada dorongan dalam hati ini. Kalau sudah orang itu merasakan wah, saya ini orang kaya, wah, oh, saya orang pintar, saya ini orang hebat, saya ini orang, enggak ada tolongan siapa-siapa, mungkin orang itu mandiri, enggak perlu apa-apa. Ya, makan di sini ada di dalam ayat khusus, Allah, siapa orang yang khusus itu? Allah, <tuh> yadununa Allah, bihim. Allah Tiada Dununa Aeyu Kinuna tu, ya. itu bukan hanya don menyangka saja, tetapi Aeyu Kinuna liana dona Yakunu yakinan wayakun sakan pahuah minal ada jadi karija karrojai Jadi <coughs> kalau don don yang itu kalau don kalau don itu yakunu yakinan, wa yakunu syakan don itu adalah ada 50% apa e, yakin 50% mungkin piti-piti lah ya 50 -50. jadi kita belum begitu yakin tapi wa yukinuna yakin inilah syakan tidak ada ragu-ragu lagi yakin apa yang diyakininya? Annahum mulaku rabbihim. Meyakinkan orang-orang yang khusu itu Akan bertemu dengan Allah Subhanahu Cikurang yakin Pak ente? Akan ada pertemuan dengan Allah Di dalam Al-Quran sebutkan Qasataraun Al Orang mukmin mukminat itu Akan bertemu dengan Allah Dan akan melihat Allah Seperti melihatnya uh, Apa tuh Qamar bulan, bulan purnama seperti melihat bulan purnama, di mana di surga kata bapak kalau begitu Allah itu di surga, bukan, bukan Allah di surga karena Allah itu lai sapi jihadis sitah, Allah itu tidak ada jihad yang enam, Allah itu tidak membutuhkan tem tempat Allah ke Allah itu harus di surga, ayo. bukan, nggak ada artinya bukan enggak ada tapi Allah itu ketemu dengan kita ini di surga nanti Allah akan membuka hijab manusia di sur hahalang, ya halang sabab lamun dibuka hahalang di alam dunia mahu kuatong boro orang Nabi Musa oke tekuat tekuatan ini Nabi Musa waktu minta sama Allah ya Allah kalau begini saya pengen melihat dat Allah ya supaya saya lebih yakin, supaya saya lebih apa tidak ragu-ragu lagi, betul adanya Allah, betul Allah begini Allah menjawab, waqallamallahu Musa takliman dengan kesempurnaan, Allah jawab, apa? jawab, wahai Musa lihatlah, kalau gunung ini, kalau dibuka hijab antara zat dengan gunung, gunung kalau tetap kamu akan kuat kalau gunung hancur tidak akan yang kuat Langsung dibuka hijab, gunung hancur dan Nabi Musa pun apa matanya kelipan alias tidak bisa melihat sembuhkan lagi. Ini di dunia ini jahrotan, kayak kelompok-kelompok apa khawarij kaumnya Nabi Musa alaihissalam mereka ini selalu ingin melihat jahrotan Allah pengen ngabung ke leksiyakia nggak bisa di dunia ini nggak akan bisa nggak akan ada yang kuat. Nanti kalau kita selesai dunia, selesai kita perjuangan di dunia ini, kita meninggal, kita sampai di surga, kalau mudah-mudahan kita sampai surga, amin. Nah sampai surga, Allah akan membuka hijab Allah ini, akan bertemu dan melihat. Itulah orang-orang yang husu Jadi orang-orang yang husu ini terdorong. Aduh, Allahu Akbar. Dengar suara dan panggilan Allah. Ya Allah, ini panggilanmu, Ya Allah. Aku yakin akan bertemu denganmu kalau seandainya kami melaksanakan sholat, sujud, dan ruku kepadamu, Ya Allah. Nah, itu jadi dorongan keyakinan kita akan ada pertemuan dengan rob pertemuan dengan Allah di akhirat nanti dalam surga ini menjadikan mudah kita melaksanakan sholat mudah kita melaksanakan kesabaran nah itunya, itu dorong khusu maka bagi orang-orang yang khusyuk itu apa mudah melaksanakan ibadah sholat yang kedua orang yang khusyuk itu meyakinkan wa annahum ilaihi roji'un ini dua ya keyakinan. Yang kedua, orang yang husu itu adalah orang yang meyakinkan bahwa mereka-mereka mereka ini akan kembali kepada. Allah tidak ada yang abadi hidup di dunia ini semuanya panah akan ruk Ruk sakul syain halikun ila wajah semua segala sesuatu akan ruk sak terkecuali dat Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu orang yang khusu ini akan sholatnya hebat akan sholatnya ringan melaksanakannya apabila meyakinkan bahwa akan kembali kepada Allah subhanahu Semuanya akan mati, semuanya camat, calon ma, mati, cuman matinya rahasia, enggak tahu besok atau duluan siapa. Yang jelas kita ini, rahasia ini kita harus selalu persiapan ya, dimanapun dan kapanpun kita harus siap dijemput oleh malaikat ijro'il dengan ibadahnya. Maka ibadah terus jangan kita hentikan, berjamah jangan kita hentikan majelis taklim jangan kita hentikan. Yuk, makmurkan, ini tandanya orang yang akan dijemput dengan ijra. Jiroil selamat dunia akhirat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah ada azan mudah-mudahan kita semuanya keluar dari sini diangkat oleh Allah harkat darajatnya diberikan kesehatan sehat rohaninya sehat jasmaninya semuanya amin Allahumma ya Allah ya rabbal Alamin Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirat hasana tawwakin azabanar wasalamun ala alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin Assalamualaikum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 suci benderapan di nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi tinggi N e dari. Allahu Akbar Wahai para mujahid fi